please, saya pilih what about my instruction jadi silakan instruksi instruksi dari bawahnya. today we are going to play moving game.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 Thank <laughs> you. lima ini satu ini nol oke okay.